soundnya okay, bukan kaleng-kaleng, cuy. biru punya banget. ini kok pedes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya andy di channel andy oke cuy bagaimana kabar kurang semua saya harap semua yang dalam keadaan sehat hari ini cuy ya kemarin saya sempat membuat sebuah video cuy ya membahas sebuah video tentang negara malaysia jadi target Israel cuy ya Kemarin saya sempat membahas itu dan beberapa foto Beberapa apa namanya Beberapa uh, Uploadan yang memang menunjukkan bahwa Negara Malaysia itu memang sangat-sangat uh, Menyokong Menyokong uh, saudara kita yang ada di Palestina cuy Dan kali ini saya akan membuat dua video hari ini cuy ya Dua video hari ini tapi saya bagi gitu ya Saya bagi karena setelah video kemarin Banyak banget yang berkomentar cuy Berkomentar di Youtube banyak banget Yang memberikan saya DM di Instagram Banyak banget Di Facebook bermunculan satu persatu cuy Memberikan saya sebuah referensi Ada yang berupa video Gambar Ada juga yang berupa blog gitu ya, blog gitu ya. Dan hari ini saya merencanakan untuk mereaksi pertama lagu dulu c Ini lagu yang lagi viral di Malaysia. Sekarang sudah trending 3 untuk kategori musik di Malaysia sih. Oke, yang mana kita akan mendengarkan sebuah karya yang super pedas gitu ya. Super pedas dari Mirfly dan Kevris sih. Yang mana judul videonya itu atau judul lagunya sendiri itu adalah Koya. Koyak kalau saya artikan ya Sering banget saya dengar kata koyak itu cuy Koyak itu artinya rusak kalau nggak salah cuy Rusak Pokoknya kertas yang kita sobek itu koyak Di koyak-koyak -koya itu seakan-akan rusak gitu ya Dan kata koya ini sangat viral banget Bukan di Malaysia saja cuy Indonesia Di Indonesia di negara-negara eh, yang lain cuy Pasti sangat-sangat mengenali Satu kata ini cuy Koyak Kenapa saya mengatakan hal itu, cuy, karena kata koya ini ada beberapa hari cuy trending di Instagram, cuy. Wow, saya beri contoh aja uh, kalimatnya itu Israel, Israel koya, cuy, Israel koya ya itu contoh, <laughs> contoh cuy. Dan satu lagi, cuy, kita akan mereaksi uh, satu dis juga, ya satu dis juga dari. Yang judul lagunya sendiri itu adalah MR Koyak Masih sama, Koyak juga Cuman ditambah MR aja cuy ya Ini benar-benar tertulis Dis Jadi ini hasil karya dari musisi Rever yang ada di Malaysia cuy Gila banget sih Rever juga turun tangan cuy Memberikan apa ya Memberikan sebuah uh, Kepedulian terhadap Saudara kita yang ada di Palestina cuy Oke okay, dan tanpa banyak cakap lagi cuy Jom kita tengok sama-sama Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3, 2, 1 Boom Oke okay. Katanya ini bahasa inggris campur melayu cuy ya Aha, sodeh, koya, youtube. So sodeh, sodeh, sudah ya, sudeh. So kalau salah cuy ya. kalau salah kurang bisa benarkan Aha, ini kayak tertawa gitu Hahaha ha, ha. Sudah, sudah koyak Sudah rusak Kamu juga Youtube Aha don't care peduli Soldier. We call it Damasara, all the way Al, -Aqsa. Al -Aqsa. What, Aja? What kind of Aja? you can get smoked like a roll ganja Guess You should really know that we don't ever give up Pull up in a tank or a jet or a kuda Or you get dropped from a bomb or corona I got one word, hot top and Oya, Oya, Don't Oya, seungguhnya okay, bukan kaleng-kaleng sih. bintang biru okay. ya on your flag in the like you thought the other four back you must have one line by the yana aiming the kita bebandu my and that beef because the I drive through lip talk moment smooth learn tapu send a ski bass on your front door call it bad food whatever be a decent wali and that me I love I see ah remember Lucia. I and non stop sap one fire and the dollar it them be ah Rapi banget ya liriknya rapi ini simbol babi <SILENCIO> itu apa coba <cula>, <SILENCIO> Saya tak mau ceritakan apa simbol babi ini coba Kurang pasti semua sudah paham <SILENCIO> Oke okay, kita lanjut ke video yang kedua M BMR Koya ini asli di biasanya yang tulisan-tulisan di macam ini yang jelas sangat itu sakit banget gitu, pedis gitu ya. Oke, okay. 321. To my dear friends in Malaysia, Koyak to Youtube, Long live Israel. Ini video, aduh, sih. Ini video dari mana diambil sih? To my dear friends in Malaysia To my Friend Koyak to YouTube Long live Israel Listen I'ma hit you with a superman You are a bitch I'ma play you like your flag As simple as it is White face with a blue balls You ain't got nothing You soft You can't even get through the Palestine Talk about Koyak We Koyak you too Motherfucking lame Oh my patris boleh, ini gua ini kok pedas banget. Yeah, simple as it is white face with the blue balls you ain't got nothing you soft you can't even get through the palestine talk about koyak we coyak you too motherfucking lame better be hiding in your place don't ever cross a fucking lane if you don't get your uncle rap is looking ass up out here cause we don't like your attitude mister who the fuck are you don't be talking Whoa. all that crap No, we coming for your neck boy you better not slipping or no running your week coming got the military steady aiming for your head shame on you for real what the fuck is real koyak aduh <tuh> saya ulang lagi sih. saya mau menyebut disini tapi ini sakit banget for your head on you for real what the to you talking about country inviting us no no only blood you from your girl long live my ass you smoke too much grass jadi jom ramai ramai kita maki bagi nangis to your mama Sera atau tumble atau benzona dios Stupid motherfucker Oke Oke jadi itulah tadi dua video musik yang Aduh mempunyai genre masing-masing Dan mempunyai isi lirik yang berturan yang satu beraturan, yang satu benar-benar sakit banget menyakitkan lo loh apa namanya, pokoknya menusuk tusuk banget cuy kalau saya pribadi ya sebagai orang Indonesia yang menilai karya dari Mirfly dan Caprice ini cuy liriknya rapi banget cuy rapi banget dan tanpa kita sadari di dalamnya itu memang ada dis yang benar-benar membuat kita tuh sakit, tapi tak Nampak jelas gitu ya Makanya saya mengatakan itu rapi Dan soundnya sih keren banget Jadi memang ini dibuat niat banget C Dari segi musiknya Dari segi liriknya Rapi dan memang dibuat itu sebenarnya sebenarnya itu serius Beda dengan yang Yang kedua tadi C Yang judul uh, lagunya sendiri itu adalah MR Koya sebenarnya isinya masih sama C Tentang Koya gitu ya Oh ya YouTube ya. Cuma versi yang kedua ini lebih enggak tahu <laughs> kok membahasannya gimana sih punya sakit banget gitu ya. <laughs> Kalau saya pribadi yang kena dis macam itu tadi cuy. Saya panas, saya pasti emosi cuy itu menyakitkan banget cuy, cuman saya nggak mau uh, ini cuy, kurang bisa dengarkan originalnya nanti saya cantumkan di link deskripsi cuy, pokoknya itu sakit banget cuy, sakit banget bila uh, kita atau saya orang yang didis oleh halus itu tadi cuy, gila banget keras banget, dari segi musik sederhana aja, sederhana aja cuy, ketimbang uh, yang pertama ya yang pertama yang uh, koya gitu ya Tapi intinya kedua refer ini yang satu sudah super in go internasional Yang satu ini memang kalau saya lihat masih masih di bawah Tapi mereka masih memberikan suatu kepedulian terhadap saudara kita yang ada di Palestina cuy Itu satu yang harus dikecamkan cuy Sejahat macam manapun kita, sejahat macam manapun kita, sejelek atau seburuk macam manapun kita. Tapi kalau masih ada rasa peri kemanusiaan. Saya anggap itu terbaik. Mungkin itu aja cuy ya. Setelah ini saya akan melanjutkan lagi untuk membahas tentang hacker. Saya akan kupas habis hacker yang ada di Malaysia yang Membuat saya itu sangat-sangat eh, penasaran Membuat saya terperanjak Saya tak eh, berpikir bahwa ternyata hacker di Malaysia itu keras juga gitu ya Itu yang membuat saya penasaran setelah video ini c. Sesudah video ini saya akan membuat itu c. Oke dan mungkin saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy thank you next Thank you next thank you next, thank you, next.